Saat ini saya akan bercerita tentang perempuan Perempuan Dia yang diambil dari tulang rusuk Jika Tuhan mempersatukan dua orang yang berlawan sifatnya Maka itu akan menjadi saling melengkapi Dialah penolongmu yang sepadan Bukan separing partner -part yang sepadan Ketika pertandingan dimulai, dia tidak berhadapan denganmu untuk melawanmu. Tetapi dia akan berada bersamamu untuk berjaga-jaga di belakang saat engkau berada di depan, atau segera mengembalikan bola ketika bola itu terlewat olehmu. Dialah yang akan menutupi kekuranganmu. Dia ada untuk melengkapi yang tak ada dalam laki-laki. Perasaan. Emosi, lemah lembutan keluasan, keindahan, kecantikan, rahim untuk melahirkan, dan mengurusi hal-hal sepele, -hal Hingga ketika laki-laki tidak mengerti hal-hal itu, dialah yang akan menyelesaikan bagiannya. Sehingga tanpa kau sadari, ketika kau menghilangkan sisa hidupmu, kau menjadi lebih kuat karena kehadirannya di sisimu. Jika ada makhluk yang sangat bertolak belakang, kontras dengan lelaki, itulah perempuan Jika ada makhluk yang sanggup menaklukkan hati hanya dengan sebuah senyuman, itulah perempuan Dia tidak butuh argumentasi hebat dari seorang laki-laki Tetapi dia butuh jaminan rasa aman darinya Karena dia ada untuk dilindungi tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosi. Dia tidak tertarik pada fakta-fakta yang akurat, bahasa yang teliti dan logis yang bisa disampaikan secara detail dari seorang laki-laki. Tetapi yang dia butuhkan adalah perhatiannya, kata-kata yang lembut, ungkapan ungkapkan sayang yang sepele. Namun baginya sangat berarti membuatnya aman di dekatnya Batu yang keras dapat terkikis habis oleh air yang bos. Begitu juga dengan si pelak-laki yang keras bisa terentalisir oleh kelembutan seorang perempuan. Rumput yang lembut yang tidak mudah tumbang oleh badai. Dibandingkan rumput yang besar dan rindang. Seperti juga di dalam kelembutannya. Disitulah terletak kekuatan dan ketahanan yang membuatnya bisa bertahan dalam situasi apapun. Ia lembut bukan untuk diinjak. Rumput yang lembut akan dinaungi oleh pohon yang kokoh dan rindang. Jika lelaki berpikir tentang perasaan wanita, itu sepersekian dari hidupnya. Tetapi jika perempuan berpikir tentang perasaan lelaki, itu akan menyita seluruh hidupnya. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Karena perempuan adalah bagian dari lelaki. Apa yang menjadi bagian dari hidupnya Akan menjadi bagian dari hidupmu Keluarganya akan menjadi keluarga barengmu Keluarga pun akan menjadi keluarganya juga Sekalipun ia jauh dari keluarganya Namun ikatan emosi kepada keluarganya Tetap ada Karena ia lahir dan dibesarkan di sana karena mereka, ia menjadi seperti sekarang ini. Perasaannya terhadap keluarganya akan menjadi bagian dari perasaanmu juga. Karena kau dan dia adalah satu.